Sampai mati tetap kundelan sarungi Kiai N. Pokoe N. Mati urip melo N. Kenapa harus N.U? Karena N.U ini adalah stabilisator NK. Harga. N.U ini adalah satpamnya Indo. <tuk tangan> Alaikum bilate wa iyyakum bilmuhtasakat kadabatul hukamat. ceklono barang-barang lawas joget, hati-hati karo barang-barang anyar. Barang di antara NU, ruh pengalaman, Banyak makan asap garam pak murisi, De, Jangankan HTI, Kafatar, Hilafatul Muslimin, PKI, Yang mampu menculik dan membunuh, Cucu jenderal saja, Musuh NU, Han, Han, Mau bawa menegur bucah-bucah saiki, Maka keberadaan NU, 100 abad, Tidak pernah ada kontra dengan NKRI, Ini menunjukkan, Bahwa nahdlatul Ulama, Bukan camiah sembarangan,